Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore rekan-rekan sahabat orang Ini pertumbuhan perang saya Saya menanam sekitar bulan Oktober Dari bibit kata isi 1 kilo isi 300 Ini pertumbuhannya Bahkan ini sudah ada yang mulai beripah Ini untuk sudah panen kata ini Satu Dua Satu pohon ada dua kata Ini tadi Nah ini sudah sebesar ini nah ini. ini sudah ripah Dapat dua Buah kata ini Lumayan kan? Ini sudah sebesar ini Insya Allah ini Akan saya tanam untuk Musim depan Terima rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.